Ya Allah ini uh, silaturahim sekaligus buka bersama. Ini bareng sayangan aku, Masya Allah dan UMR sama TTV Leslie tiga koma delapan ya? Ya? ya UMR tiga koma delapan UMR Bogor. Eya kita buka puasa dulu Bismillah. Alhamdulillah sampai saat ini Leslie memang keluarga yang selalu menarik simpati dan tentunya masih kuat para fan nya terbukti banyaknya sahabat yang selalu mendukungnya dan banyak fan pun yang tak henti-henti mendoakan mereka ah sore-sore nih gangguin UMR ah gimana bro ini antum waktu sama orang yang tepat orang yang tepat ya untuk mencerahkan diri, mencerahkan pikiran oh ini. Iya. insya Allah <laughs> gitu ya sama-sama belajar sama-sama belajar ya. ya pantes orang di depan tadi bilang agak bingung juga pas gue bilang mau rumah besar <laughs> Hmm. ada barangkali hadis-hadis, bro. bagaimana ada orang-orang yang terlalu cinta dunia, terlalu gue mau simpan hadisnya, kalau punya ilmu terkait itu bro. Gue cuma pengen menyampaikan, bahwa dikatakan katakan, kejarlah kita, maka dunia akan dalam penggaman. Jadi jangan terlalu fokus mengejar dunia. sampai Kita berbuka pakai tecan mamut. Tuh. Mantap nih lengkap banget satu paket satu nafar ya. Satu ada ayam. Ya, tecar, ada empela. Mantap ajib, ajib, ajib ajib ajib Berkah berkah ya. Amin. Oke, apa yang boleh kita pesan? kalau apa terjadi di akhirat yang baik siapa untuk di akhirat ini? Jangan penting masuk pada nisab kita mau hal yang lebih penting. ya ya. masih masih allah ini full kuliah terserantun. wow. wow. masya allah ya allah ya Rabbi ya tuhan ku. <laughs>